Baiklah teman-teman Pada video kali ini Saya juga akan menunjukkan Kepada Teman-teman oh, oh. Cara untuk mengganti polaris pada monitor. Nah, ini cara ini, teman-teman juga perlu tahu, ya. Walaupun teman-teman nggak punya komputer di rumah, eh, polaris ini memang dipakai juga pada tv LED dan LCD. Jadi kalau tv teman-teman itu burem, eh, terusnya bergaris ya atau ataupun mengkerut gambarnya, berarti itu waktunya sudah harus ganti. Polaris ya, teman-teman ya. Nah, di sini saya akan menunjukkan cara membongkar Polaris dan memasang Polaris yang baru. Ya, di sini saya sudah buka ini kaca kaca bagian depan ya, teman-teman ya. bagian depannya. Nah, yang bagian ini teman-teman yang putih ini ya. Ini sama sekali tidak boleh terkena cairan apapun. Ya, tidak boleh kena air ataupun e, alkohol atau minyak apapun ini enggak boleh. Jadi kalau kotor hanya di di lap aja dengan menggunakan tisu atau kapas ya teman teman jadi yang akan kita garap adalah bagian yang ininya teman teman udah lihat nih ya ini sepertinya berjamur berjamur tapi saya tidak tahu ini karena depan belakang pakai polaris saya nggak tahu bagian mana yang bermasalah, jadi kayaknya harus di saya coba ganti satu dulu ya bagian dalam ya ini yang nampak nih, kayaknya di sini terasa uh, sudah bergaris ya, oke okay. saya perbaiki dulu posisinya belum nih amatiran teman-teman ya enggak punya kameramen Oke. <San> ya Kita bersihkan lem-lemnya ini Menggunakan alkohol ya teman-teman ya Selanjutnya Apabila masih ada Jamur ya Yang menempel di kacanya Kita Menggunakan minyak kayu putih telur. Nah, jadi kalau nggak ada uh, polaris-nya, dia seperti ini. Uh, untuk yang depan polaris-nya nggak ada masalah, bersih. Ini yang namanya polaris ya, teman-teman. Polaris ada yang 0 derajat, ada yang 45 derajat, dan ada yang 90 derajat. Sebelum saya pasang remnya, saya akan coba dulu ya. Menaruh polarisnya. Karena ini bagian dalam. Sisinya seperti ini ya teman-teman ya Jadi ini polarisnya Polaris 0 derajat Teman-teman Kalau dia miring 45 derajat Dia akan buram Ya Ini ya teman-teman ya Kalau 90 derajat kita coba Buram juga Jadi ini pol, e, Polarisnya Polaris 90 Eh 0 derajat ya teman-teman ya Dan sekarang saatnya Kita pasang polarizernya balik ya teman-teman karena saya akan pasang bagian dalam ya saya akan pasang polarizer bagian dalamnya. Nah ini yang tadi pada video tadi sudah kita bersihkan. Oke, sekarang kita akan potong. Polarizernya sesuai dengan kebutuhan kita aja Sekarang di bawah biar Ya teman-teman kita sudah dapat ukuran untuk polarizernya. Nah perlu teman-teman ketahui untuk polarizer ini sendiri sudah punya lem ya sama seperti stiker ya. Nah ini ada lemnya dan dia dilapisi juga ada lapisannya ini teman-teman ya. Kita tinggal kupas dan pasangkan ke sini. Tapi untuk itu kita perlu sedikit air sabun yang kita oleskan di sini agar apabila miring atau kurang geser masih bisa digeser-geser ya. Jadi kalau tidak yakin anda ini bisa pasang tepat dan tidak bergelembung sebagainya pakai pakai air sabun. Baiklah teman-teman setelah kita kupas ini lapisan untuk stikernya ya. Kita posisikan dia terbalik dulu ya, teman-teman. Kita posisikan dia terbalik di atas ininya di atas eh kacanya ya. lihatlah teman-teman setelah uh, kita kupas lapisan stikernya ini ya uh, kita posisikan polarizernya di atas layar kacanya ya lalu kita akan menggunakan air ya ini air saya campur sunlight sedikit dan uh, usahakan tangan teman-teman bersih dan airnya juga tidak mengandung pasir-pasir ya Jadi saya ambilnya dari air galon ini teman-teman ya Biar menghindari supaya nggak ada pasir Meminimalisir ya Agar di sininya nanti tidak ada benjolan-benjolan ya teman-teman Lalu pada stikernya ini kita Usap-usapkan air sabun sekaligus kita membersihkan siapa tahu ada pasir-pasir yang menempel di sini ya teman-teman ya kalau ada tadi udah udah Silahkan diangkat, ya. Dan pada bagian ini juga, teman-teman kasih juga air sabun, ya. Teman-teman, ya, mari dibersihkan juga dari. Pasir-pasir debu-debu, lalu kita tempelkan pola ke atas. Karena ini masih licin, jadi bisa kita adjust, ya, teman-teman. Ya, posisinya seperti itu. Ini ya, rakel karet ya Tapi saya lagi nggak ada, jadi saya pakai e, Kartu ya Semacam kartu identitas ya Boleh juga pakai Kartu-kartu lain Lalu saya akan geser Airnya Seperti itu ya teman-teman ya ya teman-teman supaya tidak ada air yang terjebak pastikan jangan bergeser ke tempat lain dulu ya teman-teman kalau masih ada yang terjebak airnya nggak usah terburu-buru ya teman-teman ya harus benar-benar diperhatikan karena kalau sudah terjebak susah. Harus kita angkat lagi ya. Lebih baik pelan-pelan daripada buru-buru. Ini agar hasilnya maksimal. Baik stiker ataupun kacanya harus dikasih air ya kalau salah satu aja nanti hasilnya nggak maksimal teman-teman kita bekerja di area sedikit-sedikit ya teman-teman ya untuk memastikan tidak ada gelembung Nah teman-teman untuk bagian tepinya ini Kalau dia agak susah nempelnya Teman-teman biarkan saja dulu Supaya kandungan air yang ada di dalamnya ini eh, Bisa sedikit berkurang ya Dan lemnya jadi aktif kembali Jadi lebih mudah untuk eh, menempelnya ya Ini untuk pemasangan Pemasangan ininya polarisnya sudah selesai. Saya akan panaskan dikit bagian tepi-tepinya menggunakan hair dryer. Tapi kalau teman-teman nggak punya hair dryer, dijemur aja ya sebentar. Kalau pakai hair dryer jangan terlalu dekat ya teman-teman ya. Ini saya untuk bagian tepinya saja. dan saya akan panaskan pada bagian sini yang ada fleksibelnya. Saya khawatir tadi karena menggunakan air ada air yang mengalir ke fleksibel. Sehingga kalau kita terlupa langsung kita pasang nanti short ya. Jadi kita keringkan saja. jangan pakai yang terlalu panas ya teman teman ya head ya karena untuk mengeringkan saja ini Ya, sudah terpasang dengan rapih, ya, teman-teman. Uh, ini tinggal kita coba nyalakan, ya.